Yo everyone, welcome back on Watch YouTube channel, still with me too Nah kali ini gue mau review ya Langsung aja ya, ini adalah salah satu brand kegemaran kalian dan kegemaran gue juga Langsung aja gue bahas G-Shock itu akhir-akhir ini ya modelnya ya disitu-situ aja sih ya Cuman yang gue heran kayaknya mereka itu kayak nggak kehabisan ide ya. Walaupun katakanlah modelnya misalkan 5600. Ya, yang kita tahu kan 5600 itu uh, bisa dibilang model yang ngambil dari desain pionir ya. Atau dari 5000 series ya. ibarat kata kalau nggak ada model ini jisok yang sekarang tuh nggak akan pernah ada. Kayak gitu loh. Terus ini juga ada 2100. Terusnya ada 2200. ya Mereka ini bisa dibilang masih anget juga ya. Cuman... Kayaknya dalam waktu dekat aja si Casio G-Shock ini kayak udah ngeluarin yang kolaps lah, yang model inilah, yang model itu. Kayaknya apa ya, idenya mereka itu nggak mati-mati deh gitu loh. Bahkan kayak ide yang selama ini nggak kepikir, temanya apa, motifnya apa itu jadi desain gitu loh. Dan apa ya, kalau gue bilang keren gitu loh. Dia itu uh, yang gue heran. Dia kan uh, modelnya ngambil dari ini, loh. Kalian kalau tahu itu kayak digital glitch. Kalau monitor komputer lagi error, tuh kan kayak ada pixel kotak-kotaknya yang gimana-gimana gitu kan. Nah, itu aja. Kalau kita pikirkan, ya, layar error apa sih yang menarik? Ya, enggak. Ternyata itu pun motifnya bisa dijadiin desain gitu lama dia dijadiin motif untuk di kali ini ya di model kali ini di tiga model ini dan gue kadang masih geleng-geleng aja gitu jadi mereka tuh bener-bener kreatif ya idenya kelihatannya sepilih simple tapi jadi something yang ternyata keren gitu loh ya Nah ini sebetulnya base-nya ini resin transparan ya mungkin kalau orang dulu ngomongnya g yang jelly ya Nah ini Dikasih tinta cetak modelnya itu ya warna-warni di sini ada yang lebih condong ke biru Ada yang ke ungu Terus yang satu lagi ada yang hijau nih Jadi ini kesannya kayak kayak mungkin apa ya Matrix kayak ya Modelnya kalau gue bilang tuh kayak motif-motif matrix gitulah ya Kesannya juga futuristik banget Dan ini ada tiga ya Ini 5600 NN Terus GA 2100 NN Sama GA 2200 NN Nah ini yang bakal gue bahas nih yang pertama itu adalah ini dulu deh ya, yang the Legendary dulu nih ya. Ini namanya DW 5600 NN ya. Untuk diameternya langsung aja ya kalau kalian pasti udah tahu kan modul-modulnya dia ya. Nah, untuk diameternya dia itu ada di 42,8 mm. Nah, untuk ketebalannya itu ada di 13,4 mm. Laktulaknya sendiri itu cuman di 48,9 mm, ya so far ini adalah G-Shock yang paling ergonomik secara desain, secara ukuran Jadi ini gue bilang adalah salah satu G-Shock yang desainnya itu cocok di semua pergelangan ya. Nah untuk case materialnya resin, strap materialnya juga resin Tapi ini modelnya yang jelly atau yang transparent ya. Terus di sepanjang strap sama bezel atau case-nya, Ini semua motifnya uh, yang tadi gue bilang ya Digital Glitch ya Motifnya kayak gini Nah kebetulan yang 5600 NN ini dia Lebih ke warna biru ya Kalau untuk jelly sendiri Ini warnanya lebih ke smoky grey Ya tapi untuk motifnya ini warnanya Lebih ke biru ya. Birunya metalik gitu jadi kayak Somehow kalau kena cahaya Itu kadang kayak ada ungu-ungunya dikit ya Mungkin bisa dibilang ada yang bilang Motif gini motif rainbow Nah terus untuk water resistance masih tetap sama ya Dia di Water pressure 200 meter sama glass materialnya ada di mineral glass, ya. Masih sama terus untuk movementnya ini karena DW, jadinya dia masih pakai movement uh, basic quartz movement digitalnya, dia ya. Nah, yang kedua, nah ini yang sempet lagi rame banget, ya. Ada di GA 2100NN, ya. GA 2100, so far uh, untuk dialnya dia keren banget sih pemilihan oh, warnanya dia pakai yang uh, black matte ya bener-bener black matte terus untuk band and bezelnya ini jelly yang tadi gue bilang terus dikasih motif digi digital glitch metallic tetap motifnya itu kayak kalau kena pantulan cahaya lebih ke pelangi-pelangi cuman yang 2100 nn ini lebih ke warna ungu ungu sama silver ya perpaduannya juga keren elegan sih kalau gue bilang sporty tapi mewah gitu loh nah cuman bedanya kalau si 2100 NN ini dia case materialnya dia udah ada struktur carbon core guard oke okay, langsung kita bahas untuk di diameternya itu di 45,4 mm sedikit lebih gede untuk ketebalannya itu tipis dia ada di 11,8 mm sama laktulaknya di 48,5 jadi bisa dibilang kalau misalkan ada yang na nanya analog digital yang terkecil dan tertipis apa sih kalau di G-Shock nah gue bisa rekomendasiin kalian si 2100 series ini nah untuk strap materialnya sama case material tadi ya sama resin yang motifnya jelly ada cetakan digital glitch ya motifnya kalau water resistancenya dia tetap sama di 200 meter dan glass meter materialnya juga sama di mineral glass untuk movementnya sendiri Kemarin uh, udah pada ngeluarin yang top solar tapi kalau yang ini belum. Dia masih pakai yang basic quartz movement analog digital ya. Nah yang terakhir ini motifnya yang paling gue suka ya. Walaupun gue sebetulnya favoritnya bukan warna ini. Tapi setelah gue lihat-lihat, warna shiny-nya lebih keren sih. Ini adalah GA2200NN. Ya. Ini sedikit lebih gede, lebih kelihatan bulky, walaupun dia tetap compact ya. Ini diameternya di 47,1 mm, ketebalannya di 13,1. Laktulaknya 50,8. Jadi sedikit lebih gede daripada yang dua tadi ya. Case materialnya sama, band materialnya sama, jelly resin dengan motif digital glitch. Cuman yang ini lebih condong ke warna hijau. Kalau ada pantulan cahaya, dia lebih ke biru biruan. So far gue bilang ini motifnya paling mewah sih di antara yang lain ya. Mewah semuanya, cuman entah kenapa ya, gue ngeliat ijonya itu beda aja gitu. Keren sih, bener-bener keren. Kalau gue bilang ini jam kayaknya must have ya untuk water resistance nya sama 200 meter dan untuk movement nya ada di quartz movement analog digital ya ayo lo udah pada keracun belum gua aja kemarin kayaknya pas dateng ini gue kayak halah paling cuman motif doang ganti motif face facelifting di motif doang males gua gitu kan tapi setelah gua lihat, go on hand kan penasaran juga dong Wih, ternyata keren sih Tiga warna ini benar-benar stunning ya, kayak biru, ungu, sama ijo. Tiga-tiganya gue juga suka sih. Walaupun pasti gue tetap suka yang 5.600. Tapi ini 2.100 nya juga keren. Tapi 2.200 nya gak bisa ditolak juga. Kayak ini mesti nangkring sih di kotak jam semuanya sih. Jadi di antara ketiga jam ini ya, mana nih yang paling lo suka, kira-kira? Gue tadi kan barusan ngomong nih, gue suka yang ini karena legendary. Gue suka yang ini karena ya simple, analog digital yang paling tipis, paling nyaman juga dipakai Tapi kalau 2200 ini bulky, sporty, kelihatan ada baut-bautnya kayak gitu di case-nya Tapi masanya dia juga nggak oversize, tetap compact di tangan, keren dan dia ini strukturnya juga carbon core guard Ringan, mana ya? Kayaknya tadi tiga-tiganya, nah kalian gimana? Kalau gue prediksi sih ya prediksi ini prediksi asal-asalan kalian pasti suka yang 2.100 kan karena udah banyak penggemarnya tapi jangan salah kalau penggemar jisokawakan pasti sukanya yang ini 5.600. ribu enam ya enggak? hahaha <tipun tipun> <tipun> apalagi dikasih motif kayak gini mewah mewah Mem. bukan nah, terus maharnya berapa kalau dw ga ga gini sih biasanya nggak mahal tuh kan bener nggak mahal tapi dijamin kalau soal tangguh sih tangguh sama keren itu udahlah harga meremaja. yang penting keren ngangkat dia ya, gak sih ngangkat penampilan dan yang paling mahal di antara semua ini cuman yang si gede ini yang paling gede ya 2200NN itu di kisaran 2 jutaan kalau yang sisanya sih kisaran sejutaan doang ya nah langsung aja ya klik produknya ini kebetulan lagi gue tampilin di caption atau mungkin langsung aja mampir di uh, website kita di jamtangan.com atau via aplikasi kita juga di jamtangan.com Buat kalian yang baru nonton, subscribe. Yang udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya. ya Suka nggak suka, kalian harus klik like. Itu wajib hukumnya. Oke? Kalau ada pertanyaan dan komen, silakan tulis di kolom komen. Pokoknya, tapi gue penasaran sih. Kalian tuh suka yang mana sih sebenarnya dari tiga ini? Penasaran? Kasih tahu ya di kolom komen kalian ya. Oke, okay, gue rasa sekian dulu review kali ini dan see you on the next review. Gue mau menikmati ketiga yang gue pegang ini dulu ya. Kira-kira gue bakal meminang yang mana. Oke, okay? see you guys on the next video. Bye.